dan kami melakukan pengembangan barang, barang, barang, barang, barang, barang. di daerah Panam eh, tepatnya di rumah tempat mengambil e, yang di Pulau Rampai tadi. Sudah ada enggak? Sudah ada enggak? Ini. Ini saya mau. Iya iya iya. Ada-ada Pak Re. Aku kira kok benar Duduk, duduk, gorgol gorgol. Gorgol tuh Aku duduk dulu, Bang. Duduk duduk lurus kaki loh. Lurus. Ya, ya. Ya. mobil belakang Lokal belakang belakang sih aja, siko aja siko. Ada, ada, ada, ada. malah malah buahnya mal... Oi. Di buah di buahnya. Buah, tuh, buah, tuh. Dia, itu, itu, itu. cewek sini dari mana nah, ya, eh, nah. nah. kamu? ada mana dia dari kawan juga. mana? lah. baru baru bang, tapi sering kami oh, Ini ya? Uh, ya? ya, itu orang-orang itu ada sebagian orang utang uang. Eh, lagi udah lima sini. emas duit. Lapor jam. Bu di Panam lebih kurang 24 paket Kita akan bawa ke narkoba Polres Kampar Itu, itu, itu Ya, ya, ya, ya Kau sama abangnya Kau tutupnya kayak Yuris Itu, cewek-cewek Hei Hei Ya, ada modal